Masak capcai tepung Ini ada 6 sendok Tepung terigu Kobes, daun seledri Bawang bobaik, telur Soap, wortel Dan ini bumbunya aduk hingga merata. Ya, ini buat bumbu tepungnya ada satu butir bawang putih dan kemiri tepung ya. Tambahkan satu butir telur ya. Masukin wortel. Saatnya godeng tepung. Masukkan bawang merah dan bakso Masukkan gula pacar, kaldu bubuk Lalu kita aduk-aduk lagi ya